Thank you.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 Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rifle. Oke yuk langsung saja yang pertama kita akan mengulas spesifikasi dari senapan angin PCP Fusion 2760 Dengan varian popor klasik coklat stainless hexagon plus manometer ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan dari senapan anginnya Nah jadi untuk senapan angin PCP Fusion ini sangat direkomendasikan sekali untuk berburu di hewan big game ya sahabat dealer Sebenarnya untuk senapan angin ini pun juga biasa untuk berburu hewan kecil, sedang, maupun besar. Akan tetapi untuk senapan angin ini lebih dikhususkan untuk buruan big game seperti babi, biawak, tikus, dan juga hama yang lainnya ya sahabat dealer Nah untuk spesifikasi dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dengan ketebalan kisaran 1 mm ya sahabat bediler Nah jadi untuk bahan larasnya ini terbuat dari bahan baja pilihan ya sahabat bediler yang di dalam larasnya itu terdapat 9 alur Nah kemudian kita lanjut kepada bagian tabung. Nah untuk tabung dari senapan angin ini berdiameter 27 mm Dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya sahabat bediler Jadi untuk bahan dari tabungnya ini terbuat dari bahan stainless Jadi uh, untuk warnanya seperti warna stainless ataupun keperak-peraan ya sahabat bediler Nah kemudian untuk uh, pengisian angin dari senapan ini Bisa menggunakan dengan pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2.500 sampai dengan 3.000 psi ya sahabat dealer dan untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini juga bisa mencapai di angka yang luar biasa mantap dan juga kuat yaitu bisa mencapai 1.100 fps ya sahabat dealer. Oke kita lanjut kepada bagian varian popor dari senapan angin ini jadi untuk varian popornya ini klasik coklat stainless hexagon ya sahabat bediler, nah untuk bahan dari popornya sendiri terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan dengan beberapa keunggulan yaitu teksturnya sangat lembut, kuat dan juga kokoh, nah kemudian untuk di belakang popornya ini sudah dilengkapi dengan bantalan bau ataupun penyaga bau ya sahabat bediler, jadi ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan sahabat berdiri saat berburu ya dan kemudian untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan grendel jadi grendelnya ini memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan jadi semakin banyaknya tarikan yang dihasilkan dari senapan angin ini maka juga semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler oke langsung saja kita lanjut ke bagian full set dari senapan angin ini nah jadi untuk bagian full set dari senapan angin ini akan saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan yang pertama yaitu ada teleskop basnel dengan ukuran 39 x 40 nah jadi seperti ini ya sahabat pimpinan untuk tampilan dari senapan anginnya jika dipadukan dengan teleskop basnel nah jadi untuk fungsi utama dari teleskop pastinya sahabat pria juga sudah tahu ya untuk fungsinya itu seperti apa nah pastinya ya untuk fungsi dari teleskop ini sangat membantu sahabat pria dalam membidik sasaran jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 5 meter ya sahabat dealer dan pastinya untuk teleskop Basnel ini pun juga sangat cocok sekali digunakan untuk di berbagai jenis senapan angin mulai dari sub gejluk dan juga PCP ya sahabat dealer. Oke, kita lanjut ke aksesoris tambahan yang kedua. Nah, kali ini juga akan saya padukan dengan peredam elepen GL 700. Nah, jadi untuk peredamnya ini juga sangat cocok digunakan di berbagai senapan angin akan tetapi lebih dikhususkan ke senapan gejruk dan juga PCP ya sahabat bediler Dan ini untuk peredamnya yaitu e, untuk membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 80% mode senyap Sehingga ketika kita saat berburu menggunakan peredam ini maka sasaran hewan yang akan kita bidik itu tidak akan kabur ataupun tidak kaget ya sahabat bediler Nah oke langsung kita lanjut ke aksesoris yang ketiga hmm. Nah untuk aksesoris yang ketiga yaitu aku punya uh, ini Mimis dua 12 Screen Jadi untuk mimisnya ini kurang lebih isinya uh, bisa 500an ya sahabat pediler. Nah jadi seperti ini untuk tampilan dari Mimis JBS 12 Green, nah Mimis ini pun juga sangat Cocok digunakan di berbagai Jenis senapan angin, mulai dari Sub, Gejlup, maupun PCP Ya sahabat bediler, dan pastinya uh, Untuk Mimis ini pun juga memiliki Beberapa keunggulan, seperti Sekali tembakan bisa Langsung mematikan hewan yang Akan kita tuju ya sahabat bediler Nah oke okay, ini saya masukkan Lagi ke dalam Kardusnya, nah Nah jadi itu tadi ya sahabat bediru. Untuk uh, full set dari Senapan angin PCP Nah kita langsung saja lanjut Kepada bagian harga dari Senapan angin ini Nah jadi untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau Ataupun sangat murah dan sangat hemat di kantongnya sahabat bediler yaitu di dibangun dengan harga Rp 1.965.000, sahabat pedeler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game Terbaik di seluruh Indonesia, versi dari di Jaya Airif Lona. Nantinya, dengan harga segitu pun, sahabat pedeler juga akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan, seperti per jam standar. Nah, jadi, nah, jadi dari kita juga. Sudah menyediakan peredam standar seperti ini ya sahabat bediler. Kemudian juga ada tali sandang yang terdapat tulisan fusion. Nah ini uh, tali sandangnya sangat berfungsi untuk membantu sahabat bediler dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Dan ini juga ada spare partnya ya sahabat bediler. Nah ini nah apabila sahabat bediler uh, masih takut ataupun masih ragu dalam membeli senapan angin ini. Sekarang juga tidak perlu khawatir lagi karena senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Ketika sahabat gedil memiliki senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat gedilar karena sudah mendapatkan surat izin secara sah.